Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan saya Kali ini akan menyampaikan lagu Tondong Ombosala Lagu dari daerah Jawa Tengah Lagu ini semoga dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Mari kita menyanyikan lagu Tondong Ombosala bersama-sama Apa salah tuku cili-cili? Ngandong apa beca, melaku timi-timi. Tondong -timi. apa salah tuku cili-cili? Ngandong apa beca melaku timi-timi hati -timi. nere ibu tindak menyang pasar ora parang rewel ora pareng nakal mengkau ibu mesti Munda Jangkar roti adit dipari, nang apa salah tuku cili cili, kendo apa bingunda acang itik itik, nendo apa salah? ku cili-cili ngandong opom beca melaku timi-timi atin dere ibu tindak menyang pasar ora parang Ibu mesti mundur oleh-oleh kacang karo roti, Adi di pari Demikian tadi lagu "Dondong Apasalah" yang kita sampaikan bersama-sama. Semoga dapat bermanfaat. Lagu ini dalam dunia pembelajaran anak di sekolah dasar. Lagu Dondong Apa salah ini lagu daerah dari Jawa Tengah yang memilih makna paling besar Makna lagu Dondong Apa salah ibarat buah kedondong yang bagian luarnya halus tetapi bagian dalamnya kasar dan tajam penuh duri Dan sebaliknya buah salak yang luarnya kasar ternyata bagian dalamnya halus lebih baik kita berbuat yang baik secara batin seperti buah salak Daripada seperti buah gedondong yang luarnya bagus tetapi dalamnya penuh duri Untuk itu pesan yang disampaikan dalam lagu gedondong salak adalah Kita hidup di dunia Maka kita harus berhati-hati Risalah berbuat yang baik Baik tingkah laku kita maupun hati kita juga dengan baik demikian yang bisa saya sampaikan wabillahi taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.